Apakah kalau seorang anak menjadi imam, orang tua menjadi makmum itu mengurangi adab? Jawabannya tidak sama sekali. Karena imam itu ada keahlian khusus. Sama seperti kalau orang anak yang bonceng orang tua naik motor, apakah anak seolah Ada enggak? Yang bahaya kalau orang tua suruh pakai bawa kita ternyata tidak ahli dalam bawa motor, akhirnya apa? Yang terjadi musibah. Sama, dalam hal sholat juga persis seperti itu Kalau si anak yang ahli di bidangnya bisa menjadi imam Imamlah sang anak, tidak sama sekali mengurangi adab terhadap orang tua Kecuali orang tua lebih ahli daripada kita Dan orang tua memang tidak menyuruh kita untuk menjadi imam kita siap menjadi makmum Tapi kalau orang tua kita memang dalam keadaan kekurangan Tidak bisa menjadi imam Dan seterusnya, maka kita yang maju menjadi Imamnya itu tidak mengurangi sama sekali bahkan malah itu kan ngantarkan orang tua ke surga malah hebat itu orang ngantarkan ke pasar aja hebat istilahnya bonceng apalagi ngantarkan ke surga kan begitu insyaallah itu tidak mengurangi sama sekali adab kita terhadap orang tua.